Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini Aku pengen share ke teman-teman semua Ini resep salah satu Olahan dari agar-agar ya teman-teman Ini mudah banget bikinnya Tapi rasanya enak Dan ini satu resep jadinya Banyak banget, cocok untuk Ide cemilan saat Kumpul-kumpul sama keluarga Buat teman-teman yang penasaran gimana aku buatnya Tonton terus videonya sampai selesai Untuk bahan utamanya Aku pakai dua bungkus agar-agar Ini yang tanpa rasa ya teman-teman Kemudian ada dua lembar roti tawar Kemudian aku juga pakai dua bumbu santan instan Teman-teman boleh ganti santan asli 250 gram gula pasir 1500 ml air Kemudian ada sejumput vanili Sejumput garam Kemudian ada pewarna makanan Langsung aja kita bikin Ini untuk roti tawarnya Mau aku blender ya teman-teman Dengan bahan-bahan yang lainnya langsung tambahkan 500 ml air. Kemudian aku tambahkan gula pasir. Di sini langsung aku tambahkan santan juga, 2 bungkus santan instan. Jadi untuk teman-teman yang pakai santan asli dari kelapa, itu silahkan teman-teman sesuaikan ya. Berarti enggak pakai air lagi, langsung pakai santan. Kemudian untuk 2 bungkus agar-agar ini kita siapkan di wadah yang terpisah, tambahkan garam sejumput vanili kemudian kita bisa aduk-aduk bentar kemudian kita langsung tambahkan bahan yang udah kita blender ya teman-teman kemudian bisa kita tambahkan sisa airnya jadi untuk total airnya aku pakai 1500 ml ya teman-teman lanjut kita masak sampai mendidih Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dulu ya channel Widya Kitchen Karena insya Allah di sini aku membagikan resep masakan yang mudah untuk teman-teman semua ikuti Terima kasih Alhamdulillah, ini agar-agarnya udah mendidih ya teman-teman Kita bisa matikan untuk api kompornya Kemudian untuk agar-agarnya ini mau aku beri warna. Jadi buat teman-teman yang mau polos, untuk tahap ini bisa kalian skip ya. Aku mau kasih warna merah, kuning, kemudian ada warna hijau, warna ungu. Yang satunya ini ada di panci bekas kita ngerebus agar-agar tadi itu tetap warna putih ya, teman-teman. Kita aduk sampai merata. Untuk loyang yang aku pakai ini ukuran 18 ya teman-teman Jadi untuk agar-agarnya gak langsung kita tuang Kita tunggu agak setengah dingin gitu ya teman-teman Tapi gak dingin banget Biar nanti warnanya gak langsung nyampur Ini aku pertama kasih warna pink Kemudian ini aku tuang kuning Terlihat kan teman-teman udah agak mengental gitu untuk teksturnya Lanjut, aku mau tambahkan warna hijau. Jadi, untuk warna ini bebas aja, tergantung stok warna, teman-teman. Ya, nggak usah bingung-bingung, teman-teman. Kemudian, ini ada warna putih, udah agak ngental banget karena tadi sisa sedikit untuk warna putihnya. Kemudian, terakhir, aku mau tuang warna ungu. Ini bisa kita diamkan dulu sampai agar-agarnya ngeset ya, teman-teman. Alhamdulillah ini udah ngeset, kita bisa potong-potong. Ini jadinya banyak banget, teman-teman. Jadi cocok untuk acara kumpul-kumpul sama keluarga. Untuk rasa ini manis, segar, kemudian ada gurih-gurih santan gitu ya, teman-teman. Ini jadinya ini benar-benar banyak.